Sekarang menunya biasanya kan daging bebek ya. Favorit aku daging bebek. Sekarang kita ganti yang sate. Oke. Okay. Sekarang waktunya makan dulu. <tuh> mau nah, dulu jangan lupa subscribe like comment and share di media sosial kalian guys. kalian. Semua ada masjid. Di sini ada toko Indonesia, aku bawa koper. Halo, assalamualaikum Halo, Halo guys. Aku ternyata di sini deket dengan ada masjid di sampingnya. di Masjid Daan dan aku udah nyampe juga di Masjid Alian. Alhamdulillah ya. Kemarau Kedai Indonesia kita mau makan dulu. Rumah Makan Yang ini restoran. Oh ya ada di sini guys toko dan rumah makan yang ini menyediakan loh. banyak ya ini khusus masakan Indonesia banyak juga bisa ini ya pengiriman barang uang bisa juga melayani orderan catering dan barang-barang Indonesia oke okay, Kimon kita lihat yang kita mau makan dulu soalnya kita datangnya itu bukan hari libur. Waalaikumsalam, <laughs> <Assalamualaikum>, mbak. <Assalamualaikum. laughs> ada saya liburnya itu nggak umum. Kita mau makan apa ya? Oh, masya Allah, lengkap banget di sini. Ada mendoan, ada ketan uli, ada klepon ini San, ada mendoan San. Iya ketan uli ada klepon boleh ambil-ambil. <tuh> hmm, yang mau belanja. Oh, itu ada. mau oh, makanannya hmm. di sini. Nih, hmm, kita mau makan dulu. Aku baru banget dari Taipei nyampe Walian, guys. Jadi aku mau makan dulu ya. Thank you. Hmm. Makan apa? Soka tuh, itu piringnya ya apa aja sama sate ya oke ya udah satu kuning satu itu aja yang yeah, apa terserah kamunya mau apa hmm, rendang mampir ke pasar so, so, Indonesia ya warung Indonesia di sini lumayan lengkap. Selain ada makanan Indonesia di sini juga menjual barang-barang produk Indonesia dan di sini juga bisa e, menyediakan itu pengiriman barang, uang ke Indonesia. Jadi kalian kok so, yang dekat atau yang jauh yang belum tahu, pokoknya so, dari stasiun Kualian itu deket banget guys. paling berapa menit ya? Gak nyampe sepuluh menitan. Lima menit juga udah nyampe. Oke. Okay. Nah, sekarang aku mau makan dulu sama adek aku. Kita mau makan dulu, ada apa aja? di sini lengkap loh guys, ada mendoan. Pertama, <tuk> nah. mantap banget. juga. Sudah, hmm. sudah. Yes, sudah, sudah. Sudah, sudah. mau sudah kalian udah pada kenyang yang ini tersendiri. Kamu Jadi ini satunya hmm. lagi itu. Aduh, tambah Oh, mm -hmm. oh,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 Dua yang delapan tadi, bukan, bukan, bukan, bukan, sapi dan, nah, sapi enak, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, Nanti bukan, bukan, bukan, banget bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, Mbak bukan, bawa ketan bukan, itu bawa tapi ini buat ini apa apa Video Di YouTube. <laughs> hmm. jadi sekarang jadwalnya kemana ya aku sama adik aku udah makan sudah mampir di toko indo nanti selanjutnya mau ke toko kue karena hari ini adalah ulang tahun anak aku jadi aku juga mau merayakannya walaupun sederhana sama deh aku dan nanti ntar malam aku masih tidur di sini di halen besok aku pulang ke Taipei alhamdulillah udah dibeliin tiketnya bolak balik buat besok juga Ibu udah makasih. makasih. Ya, mau pulang kemana ya? nggak tahu keliling. Liburan hari ini libur. Cleaning, hari iya. Halo. Sama juga ya dari tadi. Hm? Mana dia? Ada apa? Sari. Hm? Sambil. Sari. Sari. Sari. Sari. Nanti naik itu lagi. sih Ini khusus buat rekam. Enggak. Hah? Hah? Kayak itu kan, kan Tadi omongnya tasin belakang segitu. Tadi omongnya cuma muter. Mau masuk dulu tasar. Hah? Ya enggak tahu. Ini gede. Hah? Apanya? gua aja bener itu stasiunnya jadi nggak usah jauh-jauh itu kapan tadi juga serius hanya muter kan kalau kayak taksi nggak boleh asal itu nanti kan nanti kita enak neng kapan-kapan batolan kan hampir ketemuan kono pak kira neng gua aja nih stasiun nggak penting orang bukan sih bagus sih sih iya ini juga masih sih